dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001 untuk menjamin anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi dan berikut kami akan jelaskan salah satu produknya yakni BioAura. BioAura merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu menjaga kesehatan anda terbuat dari ekstrak bahan utama yakni daun bidara sebesar 500mg dikutip dari sehatview.com Daun bidara mengandung fenol, saponin, dan karbohidrat, serta beberapa zat lain yang jumlahnya tidak terlalu signifikan. Daun bidara bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya, mencegah efek radiasi sinar matahari, menenangkan syaraf, mengatasi konstipasi, memerangi sel kanker, dan meredakan demam.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 Obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari, walaupun umumnya obat berbahan dasar herbal tidak menimbulkan efek samping negatif. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena tidak adanya penggunaan bahan kimia sintesis yang lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh manusia.